Nah, nah, bang kan, kan, kan, nah, kan, kan, wah 500 wah gak kok Ndeluk saiki. Oh, saiki ya yo melu Dulu <laughs> Kang. Kan togel kok Pengen dulu Pak, coba kan Kita ngomongin, kan nanti bedelkan. Wah, bro, kakuin. Oh, ceritanya, Pak, cuma gitu. Buah, kayaknya, eh, Pak, Bu, Ah, cuma ngomongin, Kak. Cuma ngomongin, Kak. Cuma ngomongin, Kak. Cuma ngomongin, Kak. Cuma ngomongin, Kak. Cuma ngomongin, Kak. Cuma ngomongin, Kak. Cuma ngomongin, Kak. Cuma ngomongin, Yo ana nasib kok. Unta kamu kan ngetan aku ya kalau tanpa itu gak ada deh aku ngeri ngeri tanpa itu, kan kredit seandainya kamu jadi aku pasti kamu juga akan pusing mikirin pada yang saya inginkan karena kamu gak tahu yang saya si alami iya aku lagi Kang Pusing pusing creo, premi, Aku pusing lari kok puisi malah lah aku dia. Ya, ono wis Yes, iya sebenernya, tak kaya bergurauan dunia, kalau aku jumpai kak, di iya kak, tapi kita bergurau kandian sampai teman-teman kita masuk kak andaikan di seluruh dunia ini tahu benernya pengkredit di Indonesia itu sangat wales, narek-narek tapi mau gimana lagi? wis masuk Terus tak iron deh masuk dilanjutin sampai mau gue mau Betul dulu menyapa kreator Kabupaten. Lemak Sesar TV. Eh ngomong Mas Rampung sisok-sisok oh, sisok, orang jemput mas ya. wah, wow, tahu <laughs> oh, kamu kurang oh. <tuk> <tuk> <Mas. tuk> um, <gue, tuk> kenal aku, gak merencah, aku kenal yang asli, mas aku, Alhamdulillah, dinu rame, mas Masuk, Tommy. Mas, yuk, Mus, ngantri. masuk nanti. Bang, urung rasway, mobil muna. Biar alhamdulillah. Alhamdulillah, begitu, Thomas. Nenggang, tompak, pakan, nah, nah, cara aku tapi menang. Gampang kok tak silai, Mas. E, nah, tak kasih. Oke, tapi menang. Kalau nih, total, tang duit pak pakan, perasaan dia. Sebentunya yang mesti, oh, mesti, oh, mendingan mobil lagi yes. kita aja Aku mau tanya, aku mau tanya, aku mau tanya, aku mau tanya, aku aku aku aku mau aku Jember. penting aku utangi. Dan kira gue mungkin akan berenang. Gue itu akan berenang. yang mungkin akan berenang. Gue mungkin akan berenang. Gue mungkin akan berenang. Gue mungkin akan berenang. Gue mungkin akan berenang. Gue mungkin Yo, berenang. Gue mungkin akan berenang. Gue mungkin akan berenang. Gue mungkin akan berenang. Gue mungkin Biasa, Pakai Marimas. Oh, yuk, kita enjoy jadi marimas. Oh, gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue juta gue gue gue gue tak gue gue gue gue gue gue gue gue gue mas gue gue Aku, gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue ngomong-ngomong oh, nggak potong beranggi ini kan sampeyan oh kira-kira iyalah ngomong-ngomong ngomong bisa lagi ini mas awakku telah mas tenan aku mas aku nunggu hari itu ngasih ya aku mas ya masih ya mas lagi mas listrik aku aku saya kata listrik mas ngomong oke ya mas Ujum, mas ujungnya aku sih aku aku sepi aku atau lebih cepetan mas kita ini lo masak kita kiri berlistrik ya kok kok malah ini motor master itu atau mas ini tak romo-romo itu investasi masih pelan kamu eh duit duit gune ngomong dia gune bos pagi mas mas dia sering beli gune masih ini Mas, Masih ini. Aku mau bisa masuk Mas Mas baik. itu Jangan nda iki cek jenenge aku mung aku aku mau Ya sini entar mau aku anter. Takar botong itu botong. tenang, aku tuh nah, rada semua ini. Ya, yes, kan aku botong, aku nak itu ke sawah, gua tangke awakmu. Itu untuk tekang anakku bar ento ke sawah tak Assalamualaikum. <tuh> uang kurang aku, aku... <tuk> aku ya. kan kan jenis ngomong tentang tak? to. saya Orang aku. kok Oke, oke. Walah, walah kredit masuk, kayak mau yo ora bayar di sana tapi aku nontonge gini ya gitu e tapi <tik> ini memotong dari pas taksi taksi kan mau ngiri nsc caranya tak umpet kaki naurung belirin urat kaki masuk berarti kian bayungku paling belirinnya nah sebenarnya itu hp ini masuk